I feel so lost never at home, move let go move go, so Begini penampakan Honda CRV v 7 seat 2023, jok belakang cocok untuk dewasa Ketika generasi terbaru Honda CR-V pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada pertengahan Juli tahun 2022, itu akan menjadi negara kedua di mana SUV midsize Honda dijual di China. So lost, never at home. Rencananya CRV akan resmi diluncurkan di negeri Tirai Bambu pada tanggal 28 September tahun 2022, namun detail gambarnya sudah bocor ke berbagai portal media otomotif Tanah Air. Harap dicatat bahwa Honda memiliki dua mitra lokal untuk memproduksi dan menjual mobilnya di China, yaitu GAC Honda dan Dongfeng Honda. Nah, beberapa produk memiliki tampilan dan nama yang berbeda meski berdasarkan model yang serupa, Salah satunya adalah CRV. Dongfeng Honda memasarkan SUV berpenampilan mirip CR-V di AS, saat saudaranya, Honda Breeze, dijual oleh GAC Honda. Penampilan Honda CR-V 2023 lebih elegan seperti generasi sebelumnya, CR-V versi China ini memiliki tampilan yang mirip dengan versi Amerika. Versi terbaru ini terlihat lebih kalem dan elegan, sama seperti model-model mobil Honda terbaru. Salah satu keunggulan gaya desain terbaru Honda, juga terlihat pada CR-V, adalah garis bahu pintu samping yang cenderung lurus dan menyambung dari lampu depan, hingga lampu belakang. Kisi-kisi heksagonal atau ubin heksagon besar memberi kesan mencolok pada CRV 2023. Dimensi lebih besar, ini versi 7 digit dikutip dari IC, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Honda CRV terbaru memiliki panjang 4703 mm, lebar 1866 mm, tinggi 1680 mm dan jarak sumbu roda 2700 mm. Dimensi tersebut membuat CRV tampil lebih besar dari versi sebelumnya. Secara spesifik, peningkatan dimensi menjadi lebih panjang 82 mm, lebih lebar 11 mm, dan lebih tinggi 1 mm dari model CRV lama. Selain itu, penggunaan panel instrumen yang sepenuhnya digital, seperti pada Honda Civic terbaru, juga terlihat jelas. Bahkan di AS, tampilan dashboard terlihat sedikit lebih kecil jika dipadukan dengan speedometer analog. Sejak memasuki pasar Asia, kemungkinan besar CRV terbaru juga akan mendarat di Indonesia pada 2023. So I'm what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let him win I'll take a stab, I wanna chase a bag I wanna weigh, I can change all the things I lack I gotta face the facts, I gotta taste in that Got me obsessed with the rest, I got niche to scratch so I'll give up every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 pilihan Honda CR-V. Honda CR-V 2023 menawarkan 3 pilihan mesin untuk pasar China. Yakni mesin 1.5L turbo, 2.0L hybrid dan 2.0L plug-in hybrid. -Pef. Mesin 1,5 liter turbo mampu menghasilkan tenaga 193 PS dan torsi 243 Nm. Mesin hybrid 2.0 menghasilkan 207 tenaga kuda dan torsi 335 newton meter. Pada saat yang sama, karakteristik teknis dari mesin teknologi plug-in hybrid belum diketahui. Everybody What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait.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 Salam Kar2 channel.